Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Jadi hai, hai, saudara Tuhan tak pernah dalam proses Tuhan tak pernah janji jangan sesi, sesi pertama selalu rata. Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan. Jangan pernah Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyebar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang suka dan kerja. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kita Jangan pernah menyerah ya, Jangan Atau, berputus asa kan? ya. ada, juga ada juga Baik. Saat ini sudah membaca dan memberikan dulu ya. Jangan bisa. pernah menyerah Jangan berputus asa Kajian Ustaka Anda mengkaji marka yang cukup banyak Ketika marka yang cukup banyak Sekali-sekali Sekali-sekali cuma ada satu Kajian Ustaka Dan kajian Ustaka itu juga tidak relevan Ya Jadi tadi yang sarankan Bapak untuk Bapak dikaji Kembalikan Mas Eniko pernah berkena segini dari Pampans Itu sudah pernah dibahas anda bisa menjadikan itu mungkin Pak pengambil dari akun yang lain Anda bisa menjadikan itu sebagai perhatian Anda dapat menikuti cara analisis Seperti kita hmm. ya. ya. yang mendapatkan bagaimana uh, Pak teman, -teman. Papas, sudah Berdasarkan surat keputusan tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan asal di Universitas Cendrawasi. Tuhan ada saat Or, hati menyembah Tentang ujian skripsi. Maka pada hari ini oh, Mujizat Jangan 09.00 bertempat di ruang Jangan berputus, berputus asa. bahasa dan sastra Indonesia oh, dalam menghadapi tim menyebab, pertama. jangan Kedua, Kassel, Sekretaris jangan Persat, Tengu. Tengu Tengu Tengu Tengu. Tengu. dan bagi yang setia telah melaksanakan ujian skripsi bagi mahasiswa atas nama Adomina S. Rumanase NIM 2016 01 11 01 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sidang ujian dimulai pukul 09.00. Selesai pukul 10.35 Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur, tim penguji telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan yang menyangkut isi skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa tersebut di atas. Setelah mempertimbangkan dan mendengar jawaban-jawaban dari mahasiswa tersebut, serta memperhatikan peraturan akademik Universitas Negeri Wasi, beserta petunjuk pelaksanaan. Pemujian mendapkan, Saudara Adomina S Kumarnasen dinyatakan lulus bersyarat dengan catatan Saudara harus menyelesaikan segala revisi, segala masukan yang disampaikan pada pemujian pertama, kedua dan ketiga dalam waktu yang ditentukan atau secepatnya. Demikian berita acara ini disampaikan pemujian skripsi ditutup. Terima kasih